Lucinta Luna kini bagai Barbie Indonesia dia amat sangat cantik setelah operasi yang dilakukannya di luar negeri bahkan ada yang iri dengan Lucinta Luna dia juga ingin melakukan operasi di luar negeri seperti Lucinta Luna ya yeah. Dia adalah Popo. Dia adalah fans berat Lu Cinta Luna dan ingin operasi plastik seperti Lu Cinta Luna karena Perubahan drastis dari Lucinta Luna yang saat ini sangat cantik bak Barbie Indonesia. Kalian bisa lihat dari video terbaru Lucinta Luna yang sangat viral. Dia berlenggak-lenggok dan berjoget bak Barbie yang sangat cantik. Benar memang Lucinta Luna kecantikannya mulai sempurna Dia bagai Barbie yang sangat cantik Setelah operasi yang dijalankannya berhasil dengan sempurna Tetapi suara kodamnya belum sempurna 100% karena itu sangat membutuhkan proses yang cukup lama Tidak bisa instan Cantikan lu cinta Luna sekarang banjir pujian dari netizen Ada yang bilang kecantikannya Bak Barbie Dia benar-benar cantik sempurna Beda dari yang dulu sekarang dia seperti Barbie, cantik sekali.